Yeah. sama <laughs> Apa nang tega meminggirkan dari hutan pada nak yang Bos Rusman. Beberapa nak ke depan di mana di Bos beberapa nak lihat bibit Ano mana? Bos akan Bintang biru di Apa nama mama mega apa mama mega Apa kabar? boleh beberapa badan Banyak orang. Di mana-mana Sampai ke mancana garang aduh Di Ayo Cause I'm the newest one that I've ever loved the world But I'm here to tell you I need it